Okay guys!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 Amin robal alamin. Oke, hari ini kita pengen ngebahas aplikasi-aplikasi yang mungkin banyak banget ya dipergunakan masyarakat Indonesia. Aplikasi apa saja, Bang, yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama adalah aplikasi Shopee PayLater, Shopee SPinjam, Akulaku dan Kredivo. Empat aplikasi raksasa yang hari ini mungkin sedang banyak digunakan sama masyarakat Indonesia dan kebetulan Hari ini banyak juga yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran ataupun mungkin penyicilan Seperti kasus yang akan kita bahas pada video kali ini Oke sebelumnya aku juga pengen mengingatkan Untuk semua penonton dan subscriber kita bahwasanya channel youtube info pinjol terbaru Tidak meninggalkan nomor handphone apapun jadi seandainya ada yang mendapatkan informasi bawasannya yang mengaku-ngaku atas nama channel youtube info pinjol terbaru kami pastikan itu bukan dari channel ini Jadi jangan lagi ada korban yang berjatuhan menjadi korban penipuan Baik pada video kali ini kita pengen ngebahas kasus yang lumayan besar yang totalnya sudah puluhan juta di empat aplikasi yang tadi kita sebutkan Dan mungkin teman-teman yang lain juga ada yang menggunakan Dan ada juga yang mungkin masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran dan penyicilan Oke seperti ini kasusnya kalian bisa melihat uh, penjelasan tersebut di belakang monitor ini Ini dia oke kalian bisa melihat itu dan kita akan bacakan dulu ya ini namanya kita sembunyikan ya kan dan permasalahannya seperti ini Bang saya udah nggak sanggup Bang untuk membayar hutang di aplikasi Shopee PayLater 10 juta Shopee SPinjam 7 juta dan Kredivo 9 juta dan Akulaku 5 juta rupiah berhubung karena suami saya dipecat dari pekerjaannya maka saya akan cicil semua hutang-hutang saya ya kan Dan sekarang saya sudah kembali ke kampung halaman bersama suami Apakah debt collector dari aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi akan datang ke kampung halaman saya Mohon bantuan pencerahannya Bang Saya janji akan saya bayar Saya takut Bang Terima kasih Oke, okay, ya kan? Pada permasalahan ini, kebetulan kemampuan untuk melakukan pembayaran itu belum ada. Berhubung suami dari mbak ini dipecat dari pekerjaannya, jadi terkait tentang empat aplikasi yang tadi sudah kita jelaskan adalah aplikasi yang sudah legal OJK, yang memiliki uh, legal standing, sudah terdaftar, dan berizin untuk melakukan pengembangan usahanya dan menjalankan operasi perusahaan mereka jadi pada video kali ini kita pengen menerangkan satu persatu akar permasalahannya biar gak panik lagi ya kan terkait tentang debt kolektor lapangan ya kan kita pengen ngebahas dari bawah dulu nanti kita pengen ngebahas juga tentang jumlahnya ya kan Apakah debt kolektor lapangan dari empat aplikasi tersebut tahu kalau seandainya kalian sudah pindah rumah sudah pulang kampung ya kan Berdasarkan apa yang kita ketahui ya Pihak dari debt collector lapangan itu tidak akan mengejar kalian sampai ke kampung halaman Dan mereka tidak akan tahu kalian pindah kemana Selama tidak ada yang memberitahukan Terkecuali sebelum pindahan Teman-teman itu bercerita ke tetangga ya kan mau pulang kampung atau mungkin e, menjelaskan detail alamat kalian yang mau pindah itu kemana. Ya mungkin saja dari empat aplikasi tersebut sudah memiliki cabang di daerah kalian dan memiliki debt collector lapangan. Bisa saja mereka melanjutkan penagihan itu ke kampung halaman. Tapi ketika kalian tidak ada memberikan informasi ini itu segala macam. Dan pihak tetangga juga tidak mengetahui atau mungkin tidak mau memberitahukan kalian pindah kemana, maka pihak debt kolektor lapangan itu tidak akan tahu kalian pindah kemana. Dan yang jelas kalian nggak perlu panik, ya kan? Kalian nggak perlu mikir yang aneh-aneh dari kisah dan kasus hari ini yang kita bacakan itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Baiknya di mana bang? Toh dia punya hutang ya. Dia punya niat ya untuk melakukan pembayaran hanya saja memang kemampuan untuk membayar hari ini yang menjadi sebuah masalah karena berhubung suami si mbak ini dipecat atau di PHK dari perusahaannya. Oke untuk Shopee PayLater, Shopee Pinjam, Kredivo dan aku laku dalam 4 aplikasi raksasa yang hari ini sudah terdaftar dan berizin di OJK. Jadi apa yang harus dilakukan? Dan hari ini mungkin ya banyak pesan-pesan penagihan yang sudah membuat kalian pusing. Apa yang harus dilakukan bang? Di tahap awal jelaskan situasi dan kondisi kita seperti apa hari ini. Kebetulan kasusnya sekarang sedang dipecat. Beritahukan kepada debt collection yang menagih melalui WA ataupun mungkin via telepon. Bahwasannya saya akan bayar nanti. Saya akan lunasi dan cicil ketika saya sudah memiliki rezeki. Terus, mungkin ada yang ditakut-takuti, katanya mau dipenjara, mau dibawa ke jalur hukum karena sudah lari dari tagihan. Bisa enggak ya, tagihan hutang di aplikasi ini dipenjarakan? Jawabannya tidak, ya. Tadi kalian tuh nggak perlu lagi khawatir terkait tentang debt collector lapangan yang tadi katanya mau datang ke rumah itu, ya silahkan. Kalau seandainya memang mau datang, selama mereka itu bersifat sopan dan santun, mereka menagih dengan sesuai prosedur dan hukum, kita wajib kooperatif. Persilahkan mereka masuk dan jelaskan situasi dan kondisinya seperti apa hari ini. Tentang jumlah hutang, hari ini salah satu solusi jitu terbaik tentang banyaknya hutang hari ini. Kalian harus stop gali lubang, tutup lubang dan gak usah lagi mikirin biaya denda dan bunganya. Sesuai dengan perintah OJG Pembiayaan denda dan bunga itu tidak melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Dan apa memang bila kalian sudah memiliki rezeki, Kalian bisa bernegosiasi, Negoisasikan jumlah denda dan bunga yang selama ini sudah terus membengkak Apakah bisa bang? Jawabannya bisa Tinggal bagaimana kalian menyiapkan diri kalian Untuk bisa tetap sabar melewati satu persatu proses yang hari ini harus kita hadapi kita tidak lari dari tanggung jawab dan sepertinya ini adalah salah satu contoh kecil dari besarnya masalah yang hari ini sedang dihadapi banyak subscriber kita. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang menghadapi masalah seperti ini kalian hanya perlu bersikap tenang dan tidak panik berlebihan. Masalah jumlah hutang yang banyak menurut kalian hari ini karena kita memang belum punya uang. Nanti kalau kita sudah punya uang jumlah yang seperti ini tuh kecil ya kan Hari ini terasa berat terasa besar karena memang kita masih kecil Jadi tugas kita apa? Kita harus bisa membesarkan keuangan pribadi kita terlebih dahulu Kita harus bisa menambah pundi-pundi rupiah kita dulu Kita harus bisa mengintip ya peluang apa hari ini yang mungkin bisa menjadi sumber penambahan pendapatan kita Jadi jangan hanya berdiam diri ya kan untuk teman-teman yang menghadapi masalah seperti ini Kalian hanya cukup untuk tenang ya. Untuk penagihan Kalian jelaskan saja di awal satu atau dua kali Dan kalian akan terus-terusan ditagih. Biasanya sih seperti itu Dan itu memang tugas dari pihak Debt Collection Untuk menagih kalian Apabila kalian memang masih terus-terusan merasa terganggu Dengan penagihan tersebut Kalian tidak usah baca dan langsung hapus saja pesan-pesan mereka Setelah kalian mengkonfirmasi di awal dan beritahukan kita memang belum sanggup. Apakah itu ada tuntutan hukumnya, Bang? Ketika kita tidak membalas WA, tidak mengangkat telepon dari debt collection, jawabannya tidak. Ketika di awal, kalian sudah memberitahukan situasi dan kondisinya, ya kan? Dan aku tetap mendoakan agar kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Yang penting, kalian jangan lagi gali lubang tutup lubang hutang kalian, cukup di aplikasi. Jangan menambah hutang di sekeliling kehidupan kalian. Nanti kalian sudah pasti tambah pusing, dan apakah empat aplikasi yang tadi dijelaskan akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak. Itu tidak boleh dilakukan oleh empat aplikasi yang hari ini sedang kalian pakai Karena mereka dan OJK sudah menginstruksikan Kepada seluruh produk-produk pembiayaan dan pinjol legal OJK Untuk tidak boleh melakukan penyebaran data Tidak boleh mengintimidasi Tidak boleh menjatuhkan harkat martabat Debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran Jadi udah cukup jelas terkait tentang debt kolektor lapangan yang datang ke rumah persilahkan masuk dan kita wajib kooperatif Apabila memang mereka datang sopan dan santun ya apabila mereka datang dengan uh, cara yang baik ya Kita wajib juga kooperatif sama mereka dan kita jelaskan kembali Jadi udah cukup jelas dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan kawan-kawan Tinggal bagaimana kalian mengupgrade diri segera berbenah dan menambah penghasilan lagi Kita harus menjadi kaya raya Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku jelaskan buat si mbak yang tadi sudah kita angkat kasusnya ke dalam video ini. Kita sama-sama mendoakan, ya kan? Mudah-mudahan kita terus diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki sehingga bisa terbebas dari segala macam impitan hutang hari ini. Dan untuk kalian yang belum terjebak pinjol yang semakin membesar, lebih baik stop minjol lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.